Ini adalah Gunung Rinjani. enggak kan? Ketemu <laughs> lagi bareng aku nih. Welcome back to Malaysian Kurnia Rama. Nah, kita ketemu lagi nih sama si istrinya Sultan Andara. Eh enggak. Itu sama istrinya si YouTuber terbesar di rumahnya dia. Eh enggak, bukan. Maksudnya di Samarinda ya. Nah, Ye. <coughs> Biasa. Hari ini kita mau mau ngebahas gunung. gunung. Ya benar banget gunung. gunung. gunung angker yang ada di Indonesia. Nah, keren? Enggak. Enggak. <laughs> kita suka, oke lagi aja. Tapi kamu dulu, let's get started this video. Nah, usus pernah kesini. Nah adalah gunung Rinjani. Ah, oh iya, bi. Kalau nggak salah suami kamu pernah daki gunung ini. Iya pernah. Ya, bener ya. Coba dong, ada hal-hal mistis yang dirasain sama suami kamu nggak waktu jalan di gunung Rinjani ini? Bagi-bagi cerita gitu? Terus sih pernah sih, dia bilang katanya ada orang manggil gitu. Oh gitu, ada orang manggil gitu. Uh -uh. Itu waktu dia apa? Barang-barang, barang-barang latihan lagi makan, lagi makan, lagi, hmm. selagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi makan, terus ada lagi nggak kejadian bisnis harusnya ke undang dia juga di sini oh, biar dia jelasin salah kita sup. ya. Sup, tolong <tuh> <tuh> Jadi dia pernah kayak. <tuh> waktu hmm. lagi makan terus ada lagi nggak teman-temannya kayak ada dijawil diapain gitu oh ada tuh soalnya kan pas dia ngedaki kan mereka bertujuh uh -uh, bertujuh benar salah satu itu perempuan karnia oh ada perempuan yeah. salah satu sama kayaknya pacarnya deh berdua gitu oh uh -uh, uh -uh, temannya uh -uh, sama, terus. terus yang perempuan ini mens oh dia lagi jalan gitu iya yeah, jadi kan bau-bau darah yeah, gitu yeah. ya oh, jadi, banyak gangguannya gitu dari gunung karena dia mes, Terus mau taruh pembalutnya, eh boleh ngomong pembalut eh kan? enggak apa-apa. Terus dia mau taruh pembalutnya di mana, coba? Kalo buangnya ya. Iya. Buangnya di mana? tapi berani banget ya. Iya. Suaminya kamu bawa, maksudnya si pacarnya, temen suami kamu tuh bawa eh, eh, pacarnya itu ke gunung, padahal kondisinya lagi dalam keadaan datang bulan kayak gitu kan padahal yang kita tahu kalau datang bulan itu kan salah satu hal yang bikin katanya ya aku mau sih itu salah satu hal yang bikin perempuan itu gampang di lah sama makhluk-makhluk astral gitu kan dan amis ya iya benar amis benar, benar. tuh guys kalau misalnya mau naik gunung jangan coba-coba deh kalau misalnya masih datang bulan ya kalau datang lamaran boleh, ya. Yeah. Garing banget, sumpah. Oke, okay. uh, kamu pernah ikut nggak sih naik gunung kemarin? Nggak pernah. Nggak, belum yeah. Iya sih, kalau misalnya kemarin nggak salah. Lagi Jadi itu. Iya, itu harus punya stamina yang kuat ya, karena namanya juga naik gunung kan aja, kan hmm. Kalau nggak kuat ya bakal capek, gitu kan pulang dari sana gitu nanti kena hipotermia itu yang kedinginan itu Oh iya benar pendinginan Oh iya gara-gara itu dingin malah, ya. hmm. Apa sih ada kiat-kiat khusus nggak maksudnya sebelum mau ke gunung tuh, usuk tuh ada persiapan Ada persiapan anu-anu nggak maksudnya lain dia bawa dirinya dia gitu kan bawa baju, bawa makan gitu Maksudnya ada persiapan khususnya nggak nih kalau mau naik gunung gitu Barengan sama temen temannya gitu, apa gitu Biasa orang dulu supaya fisiknya kuat kan mm -hmm. di gunung rinjani itu gunung rinjani kan ya tadi ya. Ada danau namanya danau senggan Kalau salah, aja di kolom komentar ya. Karena aku lupa-lupa ingat juga namanya apa. Maaf ya. Maafin gue nih. Ada apa Pi? Ada kejadian misteri nggak waktu usuk di sini juga? Ada ya, cip, ada cip, si, cip. Cip. Gak gak ya. Cuma katanya banyak ikannya. Oh. Katanya banyak orang mancing di sana. Oh, banyak ikannya jadi referensi tuh guys tapi lagi komplit ah. nah terus next kita ada gunung kerinci nih bu gunung kerinci nah atau gunung kerinci katanya di sana itu ada makhluk yang pendek kerdil kayak kurcaci gitu pi gitu kayak makhluk mitologi gitu ya kalau di luar negeri kan ada makhluk mitologinya kayak mermaid gitu kayak putri duyung gitu kan nah kalau di gunung kerinci ini ada makhluk apa namanya gitu. uh, makhluk pendek apa mamut eh, lain ya mamut ya itu mama muda astagfirullah Ilai. apa mamut ini ya, mamut Momet itu Momet. Yang gajah ya. <laughs> <laughs> Bener <Betul> banget. <laughs> yang itu yang apa? Gajah. Udah nih. Ah, iya. Apa? <laughs> yang sih itu loh? Apa? Kurcaci. Ya, bukan bilang kurcaci itu kurcaci. Apa ya? Apa? Goblin. Ah, kain. Ah, kain. Apa? sih? main tebak-tebakan nih. Ya? Nah tuh jadi karena di situ ada makhluk kecil gitu aku gak tau tahu juga sih soalnya gak pernah lihat nggak pernah terbang asapirulajir terbang lucu iya tuh apa kera. namanya oh ternyata oh, terawak oh, oh, oh. big moth ya itu lah yang kakinya <laughs> gede itu nah eh lain bigfoot ya ah. itu na. oh bigfoot uh, ya. bahay, bahay, bahay, bahay, bahay, bahay. oh ternyata di gunung kerinci juga ada harimau nya eh. Kalau ini sih namanya bahaya ya, nggak cuman makhluk mistisnya aja, tapi juga ada binatang buasnya, geng. Jadi kalau nggak diganggu sama makhluknya, kita diterkam terkam macan kalau nggak hati. -hati. Kalau nggak sama orang yang tahu daerah situ gitu. Oke, okay, next kita punya apa? Tuh ada Gunung Lati, mojong Kamu pernah dengar nggak sih, ini namanya agak asing di telinga kami ya, mungkin kami juga. kudet gitu kudet maaf, maaf ya hantu popo dedet, dedet, dedet, dedet, namanya eh? dedet, dedet, di dedet, dedet, dedet, dedet, dedet, dedet, dedet, dedet, dedet, Sulawesi Selatan ya gengs jadi di, di situ tuh ada makhluk yang namanya hantu popo dedet, dedet, dedet, dedet, hantu dedet, dedet, dedet, dedet, dedet, Ya, terus dia bisa terbang dan matanya merah guys. Tinkerbell Ngadi-ngadi lu Tinkerbell Mana ada Tinkerbell mata merah Oh apa Kenapa dia? namanya Popo tuh dia ngeluarin suara Popo Gitu loh kakernya Popo Oh macam Toke ya Iya Iya. Kenapa hantunya namanya Popo Karena dia sering ngeluarin suara kayak Popo Gitu Eh kayak Toke Jadi kita harus pasang telinga bener-bener deh Tapi kalau menurut aku sih kalian Lebih baik pasang headset aja Gak dong? Iya. Jadi kan gak takut. Oh iya. bisa gak gitu. Gunungnya gitu. ganteng? Bukan. Mungkin kalau mau nendakiin itu harus... Harus jadi ganteng? Bukan. Harus jadi ganteng. Gunung Arjuna. Maksudnya lebih menantang gitu kayaknya laki, laki banget gitu kalau mau ke gunung. Gila siapa yang mau daki malam-malam kayak gitu? ih gitu memang tahu. apalagi kalau samit. samit tuh apaan sih btw? samit itu kata usup ya. samit samit tuh apaan sih? samit itu kalau katanya usup mau mendaki ke puncaknya. itu namanya samit ya? iya jadi dia kalau mau samit tuh jam-jam tiga -jam subuh. Hah? iya jadi sampainya pagi kan? lihat sunset gitu. Uh -uh, jadi sampainya pagi jam 3 subuh itu sana kita harus mengucap sampainya pagi jadi bisa lihat sunset Masih embun-embun gitu loh iya tadi kayak yang tadi aku lihat itu embun semua ya jalanannya embun kita Serem ya kalau misalnya harus ngedaki jam 3 subuh loh jam 3 subuh loh ini bukan jam 3 sore jam tiga ya kalau nggak hujan ya kalau hujan gimana tuh nggak jadi Tetap, tetap tinggal tetap jalan tetap jalan pakai jas hujan pakai jas hujan iya itu hmm, itulah ya kalau misalnya orang sudah hobi ya itu agak berbau ya kalau menurut aku sih ya, pribadi ya kalau hujan nggak mau ya? lah apaan kan becink becek, kan, ojek, naik kan. gunung tuh iya. daki bicin kan kalau juga punya perlengkapan yang bener-bener itu kan bisa kegelincir kan ya iya nah kalau sepatunya di bawahnya nggak senkram gitu kan nama yang nyengir tanah apa batu gitu bisa jatuh nggak apa-apa lah kalau nggak ada yang gedaki Gunung kayak gitu nggak ada yang bakal tahu di atas kok ada apaan gitu ya kan apa itu horor ya horor ya iya benar nah tuh kayak gitu jadi orang yang Uh, ngedaki gunung di Arjuna ini gak boleh ngomong kasar gitu ya pia. ya Biasalah ya kalau bisa ngedaki gunung memang gak boleh ngomong kasar Gak boleh jeruk jerok ya kan ya hmm, Gak boleh apa ya Apa tuh? Pikirannya gak boleh hmm, kosong. kosong Ya bener gak boleh kosong pikirannya Nah tuh tuh kayak yang kita lihat ini ya guys Dia ngalamin kayak traumatik gitu Kayak senyum-senyum sendiri gitu dia Jadi, nggak tahu sih dia, itu kenapa jadi kena kayak gitu. Entah, namanya kotor, kah? Namun yang kurang sopan kah? Atau, atau kencing sembarangan, kah? Kan di gunung gak ada tempat kencing ya Iya, eh, gimana sih orang, kan, mau pipis di gunung harus minta izin gitu, kah? Atau gimana kah? Nggak ya, tahu. tahu ya? Oh, iya, kan, nggak kan pernah, pernah ke gitu ya? ya? Semua nggak pernah berbagi ya? Oh, gak pernah ke sana. Nggak pernah ke sana. pernah ke sana. Nggak pernah ke sana. Gunung Semeru. Apa-apa betul, -apa -apa Sup lagi daki nih. Oh, nih. Katanya si suami dia lagi Ngedaki sekarang ke Gunung Semeru. Iya kan. Ke Gunung Semeru. Berapa hari dia di Mendakinya dari dari awal sampai puncak itu tiga hari. 3 hari ya. Iya, jadi enggak ada kabarnya tuh tiga hari sampai dia turun lagi baruan kabar. Tapi dia nggak ada bikin-bikinnya. Terakhir aku lihat di instastory nya dia lagi jalan sama teman-temannya sih. udah mulai daki gunung. Iya, tapi masih di pemukiman. Oh, masih di kan, masih pemukiman. Iya, jadi kan masih ada jaringannya. Masih ada signalnya ya. Mm -hmm. Tapi selama 3 hari ke depan dia ngedaki itu sinyal belum-belum putus, guys. Gitu. Gak ada jaringan. Dia. Jadi gak ketahuan ya dia. Gak tahu. Kenal, kenal. Iya, gitu. <laughs> <laughs> Entah hujan kah. Iya benar kan? Soalnya kan di sini lagi musim ya, hujan ya. lagi musim hujan nih. Terus ya, di sana lagi, hujan lagi hujan katanya sih suhunya lagi minus dua derajat. Oh gitu. Wow minus. Makanya dia bawa jaket tebel dari minus sama Minus 2 rita. derajat tuh dingin banget loh Sempat. Sedangkan kita di sini minus berapa? Kalau pakai AC 13 ya? Eh eh nggak tahu. Itu mah nggak minus. Emang pakai AC minus. Enggak kalau kita masih suhu normal kali. Iya, kan? kalau normal aja dingin kan. Iya. Apalagi kalau bisa disana... dingin banget. Ya. Kalau suhu 16 derajat gitu kalau di AC itu masih ter terbilang suhu normal ya. Masih bisa diterima hmm. sama badan manusia. Kalau -2, 2 derajat itu ekstrem. cuaca ekstrem. Ya, gini. Jadi kalau hujan Iya, benar. Jadi kalau misalnya nggak pakai jaket tebal, kita bisa kena hipotermia, guys. Hmm, ya. Uh, ya. Hipotermia itu nggak ada obatnya sih. Iya, Tahu nggak sih penanggulangannya hipotermia apa? Nanti lah ya kita cari ya di next video. Gimana cara penanggulangannya hipotermia? setahu sih. Nah. Nggak boleh pikirannya nggak boleh kosong aja sih. Oh, bicaranya nggak iya aja boleh Bicara temannya, kalau misalnya kena hipo Oh gitu supaya nggak hilang kesadaran gitu ya? ya. Oh, gitu geng. Ya. Jadi dia baru modaki ya, jadi belum tau ngerasain hawa-hawa naik gunung itu tuh apa gitu Belum tau ya Oh, selalu belum tau Kalau ada nyari kan udah banyak pengalaman Oh, gunung paling angker Sebenarnya ternyata gunung paling angker guys Serem juga Lagi mulu cari-carian lu sih Cari-cariannya kan gitu Memang itu memang Itu mata pencaharian Iya, memang itu. <laughs> jadi ya, semang banget kemarin kesana berangkat sana ya? Ya. ya. Tapi udah, ini kan ya persiapannya apa-apa gitu ya, tahu ya? Ya dia doa, gitu. Baci doa Itu biasanya ada ininya nggak jurukuncinya nggak? Maksudnya yang ngemanin untuk dia kan orang baru nggak mungkin kan tahu rutenya lorot mana gitu kan? maksudnya Tau. ada pembimbingnya kan? Ya dia ngetrik gitu sama teman-temannya yang lain. Iya tapi ada yang orang asus itu yang ada, ada kan dua orang. Karena kan ada. dia nggak mungkin masak ya di sana sendiri bobo makanan, nggak mungkin kan. Mm -hmm. jadi? jadi kita bayar dia bayar orang untuk untuk apa itu nyediain jadi, makanan. Dia nyediain makanan sama jadi apa hmm. untuk jalan curgetnya gitu ya. ya gitu. Oh, jadi ada. Surget. Jadi dia sedia baju sama diri aja. Oke, okay, semoga selamat sampai tujuan ya. Oke. Okay. Oh, um, jadi di Gunung Semeru tuh ada. Danau juga ya biar ya gunung apa tadi yang pertama tadi ada danau juga tapi katanya sih ya konon katanya nih jadi di danau itu ada kayak sosok rompiwan nah sama halus halus gitu guys. kayak gitu guys. jadi katanya gunung Semeru ini salah satu gunung paling angker di Indonesia ya guys wah serem juga nih bi <tuh>, ada kabarnya <tuh>, lagi ya oh uh, gak ada kabar Ya Allah, mudah aja ya. Mudah-mudahan aja adek-adik saya yang sana itu baik-baik saja. Semoga selamat sampai pulang. Amin. Ya. Tapi kalian gak perlu takut ya, geng. Kalau misalnya mau daki gunung atau jalan-jalan ke Gunung Malam itu jangan takut ya, karena banyak juga kok yang kembali dengan selamat untuk lolos. Ya, kita sebagai manusia yang... mau datangin suatu tempat gitu kan ya panen-panen pandai lah kita bawa diri ya kan iya. Dan kotor kotor ya kayak tadi tuh jangan kotor kotor jangan sembarangan uh, kalau makan atau apa sama sampahnya jangan sembarangan Di juga balik lagi iya dibawa balik lagi sampahnya selain merusak lingkungan itu juga berdampak buruk juga sama diri kita kan ya iya. karena penunggunya bisa marah sama kita sama mm -hmm. kita ngotorin ah, dia. Hmm, ngotor rumahnya dia, dia kan? rumahnya dia nah, gitu tuh guys Nah. Oke, nah, sampai sini. Sampai sini nih udah selesai nih aku jelasin kayak gunung mana aja sih yang angker di Indonesia ya kan Pian, walaupun udah semuanya ya. Nanti next time kita bakal bikin lagi. Ping Pi. Oh, nih Pi. Oh, nanti kita bakal undang si Usup juga ke sini kalau mau ya. Kita undang juga kita bakal nanyain dia nih, seperti apa sih rasanya di gunung itu. gimana sih ada apa yang real lagi gitu ya lebih real lagi ngomong langsung kemaksudnya kalau ini kan Aifi kan Aifi ceritain sama nanti suaminya kan Aifi kan ngomong langsung kemaksudnya juga nah, nah. oke okay, terima kasih ya pi udah mau uh, bantu apa sih bantu ngisi apa sih isi sih apa sih bagus itu temenin kali ya oh iya bantu temenin ya udah mau bantu temenin ngebahas uh, bunuh gunung di indonesia Senang gak? Senang Seperti biasa Sebelum kita ngabir, <laughs> Sebelum kita Cut ini segmen ini Sepi Jangan lupa tekan tombol Subscribe, subscribe. <laughs> Tekan tombol subscribe -nya. Oh, iya. dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian yang pertama kali tahu video peralatan terbaru dari channel Kurnia Rahma Terus jangan lupa Pi, bagiin ke teman-teman kalian. Yaaay. Bagiin ke teman-teman kalian, saudara kalian, nenek, kai, opa, oma, adek, kakak, nyak, babe kan? Dibagiin ke semuanya sebanyak-banyaknya biar mereka juga tahu informasi menarik. Halo, halo, halo, bye bye, sampai jumpa di next video selanjutnya, dadah, bye bye.